Selamat pagi guys, saya sudah berada di dalam kota Jakarta ya Pagi ini suasana sangat cerah dan jalanan lancar tidak macet Ini tentunya yang membuat suasana lancar ini yang sangat dirindukan oleh teman-teman yang ada di kota Jakarta Yang tidak macet, tidak sumpek ya Dan sehingga jarak tempuh ke suatu tujuan untuk bisa lebih singkat kita lihat ini arah Cawang Mampang Kuningan dan kebetulan kantor saya berada di Jalan Sudirman ya dekat dengan MRT Setiabudi di gedung MSI G Center ya ini sebelah kiri kalau kita lihat adalah pintu tol keluar Kuningan sebetulnya saya bisa lewat situ ya tapi saya ingin lewat dalam kota saja. Nanti saya keluar dari pintu Semanggi ya, pintu Semanggi yang di depan Polda Metro Jaya. Kita lihat gedung-gedung menjulang tinggi yang ada di Jakarta yang dengan kondisi pandemi 19 seperti ini kita tidak tahu untuk tingkat yang datang misalnya perkantoran itu berapa persen ya dari gedung yang sudah terbangun seperti ini, ini 300 meter lagi dari pintu keluar Semanggi selanjutnya dari Semanggi nanti kita akan mengarah ke Playoper yang eh, Jalan Sudirman ini lumayan agak macet dan apakah mereka ke arah Blok M ya ataukah mereka lanjut lagi ke Sudirman ataupun langsung lurus mereka ke arah Slipi yang arah Slipi Grogol ya ini ada Bapak Polisi, karena memang kebetulan kantornya memang ini depan ini ada Kantor Polda Metro Jaya, ya Bapak Polisi sedang bertugas untuk mengatur kendaraan, mengatur lalu lintas semoga sehingga tidak macet. Ini banyak sekali om um, karangan bunga ya karangan bunga tadi saya juga lihat di um, Cawang kantor Kodam Metro Jaya Ya ini ada dua arah jadi kalau sebelah kiri ke bawah ini adalah arah blok M tapi kalau ke arah atas ini adalah ke arah Sudirman. Jangan sampai salah ambil jalur ya kawan-kawan ya. Ini biasanya banyak juga yang bingung, Senayan Blok M atau Bundaran HI Monas. Nah, tentunya kita harus perhatikan rambu-rambu jalan dengan baik. Terlihat Playoper yang akan menghubungkan Semanggi Jalan Sudirman, ya. Pemandangannya cukup indah kalau tidak macet, ya. Kawan-kawan yang ingin bernostalgia ke Jakarta, ya jangan lupa like, comment, subscribe pada channel saya ini, ya. Pagi ini sungguh cerah, jalanan lancar, kanan kiri gedung bertingkat. Kita lihat juga ada abang-abang yang naik sepeda, ya. Goes ini, goes di siang hari ini, kita sudah masuk di Jalan Sutirman Jalan Sutirman Jalan Tamrin adalah jalan utama dari yang membelah kota Jakarta di sini banyak ditemui kantor-kantor perkantoran gedung-gedung perkantoran yang menjulang tinggi ya menjadi ikonik dari kota Jakarta Dari berbagai gedung ataupun hotel ya Ini Dan kebetulan jalan ini cukup strategis ya Jalan di pertengahan kota Jakarta Kanan kiri kita lihat Suasana perkantoran Dan dulu kalau sebelum pandemi demi covid-19 itu sangat rame Apalagi kalau jam-jam kerja setengah 8 dan sebagainya ya sebetulnya sebetulnya kantor saya sudah sebelah kanan sudah terlewati MSHG nanti kita lewat e, C Plaza di belakangnya CES Plaza tapi saya akan putar arah itu lewat e, di Bundaran HI nanti ada putaran sehingga nanti saya balik arah nah di atas sana ada jalur bus untuk ini ya Untuk penyeberangan Nah ini Jenderal Sutirman Patung ikonik di jalan Sutirman ya. Yang cukup gagah Mungkin di jam, Dibangun waktu zaman uh, Gubernur Sutioso ya Kebetulan di depan mungkin ada lampu merah Sehingga kendaraan agak tersendat Nah kalau Zaman sebelum pandemi COVID Saya biasanya naik kereta Dari Bogor Saya turun di stasiun Sutirman Ini bapak-bapak Abang-abang yang jalan kaki ini Sepertinya sedang menuju Ke stasiun Sutirman Nanti ada Jembatan ke bawah ya, yang menghubungkan jembatan ke bawah menghubungkan ke stasiun Sutirman. Ini berbagai apa, petunjuk jalan tadi yang kita lihat. yang rindu suasana Jakarta bisa lihat channel saya tadi saya meliput jalan dari Bogor terus masuk ke kawasan sentuh Cibinong nah sekarang begitu eh, ke dalam kota Jakarta ya di Jalan Sutirman menuju ke kantor saya saya juga akan lihat suasana kantor baru saya lumayan agak tersendat sebentar Di sebelah sana, seberang sana setelah undaran HI itu juga tempat berkantor saya yang ada ada 40 lantai ya di sana salah satu saya pernah berkantor di situ, tapi juga kadang-kadang saya masih ada urusan juga di sana di Sinarmas Land Plaza. Nah di kiri itu ada The Plaza ya yang apartemen ya mungkin apartemen yang cukup prestisius. Ada Grand Hyatt di sebelah kiri juga. Ada Plaza Indonesia tempat belanja tempat makan tempat hangout nah saya akan mutar ya akan berbalik arah ke arah kantor saya ini kita lihat sebelah kiri adalah Bundaran HI ya yang bangunan ataupun ikonik yang di kota Jakarta nah, kita kembali arah Ada lampu merah, kemudian juga sedang hijau. Jalan cukup padat, ya. Jalan cukup padat pada jam-jam segini, jam-jam kerja. Sebelah kiri jalan ini adalah stasiun Sutirman Stasiun yang biasa digunakan oleh para pekerja Untuk menempuh jalan ke Jakarta Sebelah kiri adalah patung Sutirman Patung yang gagah perkasa ya, Yang menjadi ikonik jalan Sutirman Sebentar lagi saya juga sudah sampai ke kantor saya Ini kantor saya juga sebetulnya cukup strategis dengan dekat dengan MRT Setiabudi Budi ya, MRT Setiabudi Budi dan kita harus masuk dari gedung Cis Plaza. Yeah. gedung Plaza. kita cari parkiran kita masuk ke tempat parkir Oke, okay. sepertinya sudah, oke, okay, thank you Tadi, tiket keluar, takutnya bukan tiket mobil saya, sehingga saya tunggu agak lama Kita sedang cari parkir yang biasanya available adalah di parkiran lantai 3. ini di parkir lantai 2 saya biasanya lebih suka favorit saya di parkiran di lantai 3 semoga masih ada ya yeah.